Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naloheria dari kelas 12 IPA 1. Dan pada tugas video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah asal usul ilmu filosofi. Pertama-tama, apa itu filosofi? Filosofi adalah aktivitas berpikir manusia untuk memperdalami suatu masalah. Biasanya filosofi dilakukan untuk mencari tahu asal usul, asal mula, atau definisi hal-hal yang ingin dalam. Nah, biasanya Filsafat biasanya memulai kegiatan filosofi mereka dengan mengotarkan berbagai macam pertanyaan apa, bagaimana, kenapa mereka mempertanyakan mempertanyakan semua hal demi demi mengetahui atau usul hal tersebut Metode yang digunakan dalam kegiatan filosofi yaitu adalah pendekatan rasional yaitu mengandalkan nalar, logika, dan argumentasi Argumentasi-argumentasi ini akan digunakan sebagai dasar-dasar penelitian mereka atau hal yang sedang mereka ingin teliti penyebabnya definisinya dan lain-lain. Nah, awal adanya filosofi ini karena e, banyak banyak sekali orang-orang yang menyimpulkan kejadian-kejadian seperti perubahan cuaca dan lain-lain dan dikaitkan dengan mitologi Yunani yang belum terbukti kebenarannya. Karena mereka tidak setuju dengan kalau pemikiran bisa dijelaskan secara saintifik. Ada berbagai macam cabang permasalahan yang dibahas dalam filosofi, diantaranya yaitu ada kosmologis, antropologis, etnis, epistemologis dan entis. Pemikiran-pemikiran ini berasal dari filsafat Yunani. Mereka lebih tertarik tentang asal-usul um, semesta tentang lingkungan daripada beberapa filsafat modern yang menyatukan sekarang tentang uh, hukum dan lain-lain. Jadi, di fase atau di periode filsafat naturalis ini ada tiga filsafat yang menonjol, yaitu Thales, Anaksi dan Anaksi um, Mereka membahas tentang uh, asal-usul dunia dan proses penciptaan. Untuk Thales, teori dia adalah bahwa air atau H2O adalah asal-usul dari segala hal di bumi ini, seperti barang-barang, pohon, manusia dan lain-lain. Setelah itu, ada filsafat bernama Anaximendes. Anaximendes menteorikan bahwa bumi kita ini tercipta oleh satu zat yang tidak ada namanya. Ia memanggil satu jadi namanya boundless atau tanpa batas. Zat tanpa batas inilah yang menjadi asal usul bumi, pohon, lain-lain, lingkungan, dan lain-lain Asal usul penciptanya Filosofat terakhir adalah Anaximenes Namanya sangat mirip dengan Anaximenes Tapi bedanya dia gak pakai dek. jadi Anaximenes Nah Anaximenes ini memiliki teori yang sangat mirip dengan filsafat pertama tadi, si Thales Nah Anaximenes ini berpendapat bahwa bukan air yang penciptanya, tapi udara atau uap Periode kedua disebut dengan aleatiks. Kalau tadi filsafat naturalis mereka menggunakan kata tanya apa, apa usul-usul uh, dari semuanya ini, apa usul-usul dari bumi dan air. Aleatiks menggunakan kata tanya bagaimana, bagaimana sih satu zat atau satu substansi menjadi asal usul dari penciptaan bumi Ada tiga filsafat dalam fase ini yaitu ada Parmenides, Heraclitus dan Empedokles. Fase ketiga atau periode ketiga ditandai oleh Anaxagoras. Anaxagoras ini memiliki dua pernyataan. Pernyataan pertama yaitu uh, bahwa lingkungan uh, alam semesta ini terbuat oleh uh, partikel yang jumlahnya terhingga dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang masa keempat yaitu uh, ditandai oleh Demokritus. Nah Demokritus ini Demokritus ini sering kita temui di bab kimia mengenai atom karena beliau adalah pencipta tentang teori atom. Nah ia mengatakan bahwa melainkan dari uh, hanya sebatas air atau angin dan lain-lain, ia menyatakan bahwa semuanya terbuat oleh atom. Filsaf Filsafat-filsafat yang tadi sudah disebutkan seperti filsafat naturalis, alayatik, Parmenides, Anaxagoras, Democritus dan lain-lain. Mereka termasuk dalam satu periode yang disebut pre-Sokrates. Nah, setelah fase pre-Sokrates ini, hadilah fase Socrates. Memiliki filsafat Socrates sebagai pengawalnya. Ada hal yang unik dari ajaran Socrates, bahwa ia tidak pernah menuliskan ajaran-ajarannya. Melainkan, ia mengadakan diskusi, diskusi bareng, diskusi bersama dengan murid-muridnya. Lalu, murid-muridnya lah yang mencatat ilmu yang Sokrates juga menciptakan satu metode di mana ia akan awal-awalnya ia akan berpura-pura bodoh, lalu ia akan akan uh, menghampiri satu warga di lingkungan dia. Uh, lalu ia akan bertanyakan kepada dia kayak kenapa bisa gini, bagaimana ini, bagaimana ini dan dia akan menjalankan argumentasi di mana akhirnya orang yang sok pintar ini akan merasa bodoh. Nah, tapi sayang sekali Sokrates akhirnya dieksekusi mati karena dia dianggap meracuni pikiran-pikiran mudah dengan berbagai dengan berbagai uh, filsafat-filsafatnya. Setelah Sokrates hadirlah Plato. Plato merupakan akademi atau akademi. Setelah Plato hadirlah Aristoteles. Aristoteles merupakan murid Plato. Nah, walaupun uh, Aristoteles ini adalah murid Plato, ia memiliki pandangan yang sangat berbeda dari dia. Aristoteles ini lebih realistis dan lebih menggunakan logikanya daripada Plato. Nah, um, Aristoteles ini yang nantinya akan mengajar uh, anak raja bernama Alexander. Atau dipanggil Alexander yang Agung Jadi kesimpulan dari video ini adalah Bahwa ilmu filsafat sudah ada semenit dulu sekali uh, Ilmu filsafat mempelajari tentang asal-usul hal Bagaimana, kenapa, dan pertanyaan lainnya yang bisa, kita, yang bisa membuat kita memperdalami Suatu permasalahan lebih dalam lagi dan lebih baik Sebenarnya tidak perlu memiliki jurusan filsafat Atau mengikuti asal kulikuler sebenarnya. Sebenarnya kita sendiri sudah melakukan proses filosofi itu dengan berpikir tentang suatu hal secara mendalam. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf, sudah banyak kesalahan, boleh topik di pengendalian? nonton